Assalamualaikum, selamat ketemu lagi dengan Mimi, Cindy, dan Mbak Inka. Assalamualaikum, di Mea, masalah e emang ada. ada? Hmm. Kali ini, <laughs> dari kamu ya, iya. cerita-cerita Aku mau cerita, cerita. Ya, oh, aku mau tak. berbagi Kebetulan hmm. aku dapat pengalaman dari hmm. uh, mobil online hmm. Satu, Satu hari aku naik mobil online Terus di radionya, itu dia lagi pasang Seperti kayak orang lagi ceramah-ceramah hmm. gitu mbak hmm. Tapi terus ceramah-ceramahnya itu Nada suaranya kayak marah Terus hmm. mengarahnya tuh ke Campur-campur dengan politik gitu. Hmm. Akhirnya, aku sih diam aja ya. Aku cuma hmm. dengerin hmm. aja gitu, tapi terus driver onlinenya itu justru yang ngajak aku berbicara. Dia bilang, "Gini, aku tuh bingung ya, Mbak? Ya, hmm. kalau mau datang ke kajian agama, inginnya kan belajar agama." Hmm. Tapi kok ya, kalau ketemu Ustadz kayak gini yang malah marah-marah, hmm. terus bercampur-campur membicarakan soal politik, aku tuh aku mesti gimana ya mbak, aku pergi aja, dia bilang gitu, tapi kalau aku pergi nanti aku ditimpukin sama jemaah yang lain, dia bilang gitu kan, aku tuh bingung, aku mesti gimana gitu, oh, ya, ya, gitu ya. dia, nah kalau ini gitu kan campur ya. campur dengan politik, politik sih, uh -huh. kan seringkali juga, itu ya mbak, pengaji, apa, kajian agama, ceramah, tapi dicampur juga dengan humor, hmm. oh, atau yeah. dengan hal-hal yang, malah pornografi ya mm -hmm. gitu yang jadi akhirnya terus terang sih jadi bingung karena waktu itu mimi mm -hmm. juga pernah tuh mbak datang ke suatu uh, korban nikah mm -hmm. nah, terus mengundang ustadz terus ustadznya kok malah ngobrolinnya bukan mengenai sesuatu yang mengenai perkawinan gitu mm -hmm. kan agama kan kita pernikahan yeah. sering juga ya maya membahas yeah. itu tapi lebih membahas ke malam pertama Mm, nah kita juga datang suka bingung ya orang sih seneng yeah, ya mbak tapi yeah, kan yeah. kalau misalnya kayak aku yang datang mungkin seperti mm -hmm. driver online tadi itu mm -hmm. datang ke kajian mm -hmm. memang dia mau mendapatkan sesuatu mm -hmm. untuk Ngom belajar agama sungguh-sungguh mm -hmm. jadi bingung ya mbak yeah, kita yeah. harus gimana yeah. tuh mbak si yeah. masih keluar lah mm -hmm. atau bagaimana <laughs> iya, sih mbak iya, apa diem aja, ya. atau bagaimana <laughs> gitu yeah. ya memang dalam membahas ini uh, sangat penting menur hmm. menurut menurut tuh Pembahasan ini sangat penting karena kita kan butuh ya informasi-informasi hmm. uh, spiritual karena kita ingin berlaku uh, hidup dengan benar. Yeah, yeah. Oh. Nah, orang itu kebanyakan tidak menyadari bahwa agama itu sebenarnya kan kumpulan dari ajaran-ajaran yeah. di mana setiap ajaran punya tujuan. Hmm. Hmm. jadi agama itu kumpulan dari ajaran-ajaran untuk meraih satu tujuan Betul. jadi agama itu sebenarnya uh, bukan untuk uh, pengisi waktu luang okay. agama juga bukan untuk uh, kalau ada waktu hmm. Hmm. tetapi agama itu adalah tuntunan, yeah. tuntunan. bukan tontonan hmm. nah, okay. kalau pada akhirnya dia jadi ketawa-ketawa penuh senda mm -hmm. yeah. yeah. atau uh, perbincangan porno mm -hmm. tentunya itu jadi tontonan, tontonan. apa mm -hmm. hubungannya dengan spiritual kebenaran yang mau kita sampaikan mm -hmm. jadi mm -hmm. memang uh, kita harus paham betul apa yang sedang kita lakukan dan kegiatan seperti apa uh, uh, spiritual yang akan membuat kita terbantu mm. okay. untuk Uh, bisa mudah mm -hmm. berperilaku selaras dengan kehendak oh, Tuhan, iya. gitu. Nah, oh. Jadi kalau kita mengerti bahwa agama itu adalah tuntunan, mm -hmm. bukan tontonan, tuntunan. ya kita ngerti kita mesti apa, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya nih, mm -hmm. kan kita bicara agama, mm -hmm. agama itu kan kalau kita berbicara kan harusnya rasanya tuh Enak, enak, enak, damai, damai lalu sederhana, nah, ya, mudah, indah, simpel mm -hmm. Kan mm -hmm. harusnya agama seperti yeah. itu yang terasa Tapi kalau bicara agama yang dirasakan kekerasan, mm -hmm. menghakimi, mm -hmm. menghujat Ya tentu ini bisa dikatakan hawa nafsu berjubah ibadah Mm -hmm. Karena uh, kalau yang disampaikan oleh Cindy tadi, mm -hmm. uh, pengalamannya mm -hmm. bagaimana uh, seseorang mm -hmm. menyampaikan kebenaran dengan kekerasan, yeah. mm -hmm. uh, lalu uh, politik, yeah. apalagi politik ya. Yeah. Hal yang sangat sulit kita, uh, dunia, ada dua dunia yang sangat sulit kita bisa okay. rasional, yeah. mm -hmm. itu mm. adalah politik dan agama. Karena di situ hmm. semua merasa benar, hmm. ya. Oh, ya. Jadi, jadi e, tentunya kalau kita menyadari bahwa agama itu adalah e, tuntunan, tuntunan, bukan tontonan, kita akan memilih-milih e, pengkajian kajian, apa kajian atau agama, ya. e, siapa yang menyampaikan kebenaran. Atau kita belajar hmm. harusnya dari orang yang tepat. tepat. Kita hmm. harus starting point kita belajar agama itu harus dengan orang yang tepat. Hmm, ya. Maka kita tidak akan menjadi orang-orang uh, yang uh, apa ya menjadi agama itu menjadi satu gudang larangan, aturan hmm. Hmm. Uh, yang memberatkan gitu. Kan. Uh, hmm. Tentu tidak. Hmm. Tapi sesuatu yang memudahkan hidup kita, ya. kita juga jadi enak hmm. gitu. Oke. Okay. Nah, nah kalau yang hmm. fenomena aku mbak ya mm -hmm. kalau yang ya? Gurau gitu ya apalagi uh, kalau mm -hmm. memang aku juga beberapa kali me mengalami datang ke proses akad nikah mm -hmm. lalu Ustadznya menyampaikan khutbah nikah namun dicampur adukan dengan porno padahal mm -hmm. hubungannya apa ya mm -hmm. spiritual yeah, dengan pornografi mm -hmm. juga sendagural Rasulullah Salallahu alaihi wasalam, adalah orang yang sangat periang dan lucu. Hmm. Namun gitu. Rasulullah tahu di mana sedang menyampaikan kebenaran, hmm. di mana sedang sedang bercanda. bercanda. Ya. Jadi memang Rasulullah juga menyampaikan dalam uh, hadisnya, jangan kau campur adukan kebenaran dengan senda gurau, niscaya ia dimuntahkan oleh hati. Jadi memang dalam menyampaikan kebenaran kita nggak boleh pakai sendagurau hmm, karena sendagurau hmm. itu e, adalah porsinya akal jadi kita nanti kalau kita ngedengerin campur e, sendagurau hmm. yang kita ingat sampai pulang ke iya, rumah benar. itu sendaguraunya kebenarannya ya, malang juga, juga. Ya, disitulah ya. e, kenapa e, fakta di lapangan kan kita belajar ya kita di Indonesia ini kan dengan penduduk muslim terbanyak di ya. dunia hmm. tapi kenapa Kenapa justru di Indonesia ini adalah pelihat, penglihat uh, situs Sporno porno terbesar juga. di dunia? Iya. Peringkat hmm. satu, kenapa di, di Indonesia ini termasuk peringkat tiga negara terkorup di dunia? Padahal kan kita ya, paling banyak, paling banyak muslimnya, muslimnya, paling banyak anak muda ke masjidnya, mm -hmm. paling banyak yang baca Al-Qurannya. Terus, kenapa gitu? Mm -hmm. Nah, ternyata... Salah dalam uh, menyerap Islam iya, nah, campur itu, gitu ya. ya. Jadi, memang kalau di setahu aku, waktu itu kita pernah ngobrol aku sama salah satu alim ulama. Waktu itu, aku ikut uh, kongres uh, uh, Islam di salah satu tempat di Jakarta. Dikatakan oleh beliau, almarhum, uh, "Kamu tahu nggak, Inka, bahwa..." Uh, di Arab Saudi sana Ustadz-ustadz yang Gurau kalau dia menyampaikan kebenaran dengan sendagurau itu semua audiensnya keluar ditinggalkan udah hmm, gak ada lagi ya? langsung saya bingung hmm. dengan di Indonesia iya. kenapa hmm, yang sendagurau itu justru yang laku karena kutip ya karena memang tidak menyadari hmm. bahwa Ceramah itu tuntunan, tuntunan. bukan tuntunan. tontonan. Nah, hmm. karena nggak paham ini, kadang-kadang oh, kadang. ya. misalnya kan ada kita, misalnya kita kan punya anak nih, hmm. kan ada yang namanya POMG ya, ya. ada ya. orang tua murid hmm. ya. Nah, kalau kita ditanya, misalnya sama, uh, misalnya, misalnya Mimi hmm. atau Cindy jadi ketua hmm. POMG, hmm. lalu... Uh, Sekolah bilang, oke okay, kita mau ada akan acara agama. Ramadan ya. Yeah. Mm -mm. uh, tolong Memundang. dipanggilkan Betul. mengundang Ustadz, nah. Ustadz yang bisa menyampaikan kepada anak-anak. Nah. Nah. nah, Ustadz yang bagaimana? Ustadz yang seperti <laughs> apa nah. yang mau kita panggil? Karena kita ya. sebagai ketua, kita harus, ya. harus mempertanggungjawabkan iya. ini. Nah. Bayangin hmm. kalau kita nggak paham ini, yeah. hmm. terus uh, ada kejadian yang ya sudah karena anak-anak tuh kan nggak mau yang serius, anak-anak hmm. tuh mau yang lucu-lucu, hmm. yang santai hmm. gitu kan. Hmm. Nah menurut aku Rasulullah itu dalam menyampaikan kebenaran. Uh, juga bercanda tapi hanya lima 5% dari 100% hmm. apa yang sebagai dia, ice, break ice breaking aja bukan uh, bukan bukan, isi bukan ya. mendominasi Demasi. isi ceramahnya hmm. Hmm. nah yeah. jadi kebayang kalau kita mengundang orang-orang uh, penceramah hmm. yang yeah. banyak senda gurau hmm. berarti kan kita menyajikan tontonan kepada jiwa-jiwa titipan yeah. Allah Nah, kita kan hmm. mempertanggungjawabkannya. Tahu, Menurut ya? aku, kalau ingin anak-anak ini tidak tegang, kenapa mm -hmm. enggak sekalian kita uh, hay, uh, panggil pelawak? Mm -hmm. Jadi memang udah aja buat yang lucu-lucu. Jangan, lucu -lucu. jangan iya, iya, iya. dicampurkan okay, dengan iya, spiritual. Karena iya, iya. agama ini adalah menyampaikan kebenaran. Nah, Rasulullah juga bilang, kebenaran yang bercampur dengan sendal gurau itu mematikan hati. Nggak Jadi sulit. Itulah ya? kenapa nah. banyak terjadi di kita banyak ustadz, banyak orang yang mau belajar agama, tapi kok nggak berhasil. Nah, nah. Itu ya Karena bercampurlah bercampur. Bercampur. si nah, sendagural ya. dengan nah, uh, kebenaran, gitu. ya. ya, ya. basicnya tidak menyadari agama itu nah. adalah kumpulan dari ajaran-ajaran yang bisa, meng yang mengantarkan kita kepada tujuan, ya, yang harusnya menjadi tuntunan bagi sebuah beragama tuntunan, yang memudahkan ya. menjalankan ya. ketaatan ya. kepada ya. orang ya mbak ya, ya. Jadi, ya, ya. Memang, benar, ya. uh, jadi memang, jadi memang, jadi nggak berhasil. Hmm. Kita kan bagaimana menyampaikan kebenaran ini membuat hmm. seseorang itu tercerca, Kalau ya. itu kan enggak bagaimana hmm. membuat orang itu jadi entertain ketawa, aja. entertain iya. gitu. hmm, Atau kalau yang tadi politik, hmm. itu kan ada di situ hmm. kan ada kesantian, ada kepentingan, ada kepentingan, kepentingan. dan uh, di dalam sementara di dalam spiritual tidak boleh memihak. Ya. Hmm. Kita harus uh, netral. netral Jadi ketika ada memihak nah, Itu bukan itu spiritual, bukan itu nafsu, nafsu, nafsu Udah berbaluh, bukan ada lagi, kan iya, ada um, lagi um. Makanya jadinya hmm. Hmm, uh, Yang terjadi adalah uh, perdebatan, pro kontra Padahal okay. harusnya kita sama-sama setuju Karena kitab hmm. kita sama Ya. Mm -mm. kebenarannya sama, heeh, kan, ya, ya. Nah, ya. kalaupun berbeda, enggak masalah. masalah. Selama, selaras selama Al-Qur'an sunnah Rasul, ya, Mbak. Mm -hmm. Ya, yeah. ya ampun, ternyata mm -hmm. untuk mm -hmm. menyampaikan kebenaran okay. aja Sana tuh harus juga. paham, ya. Iya, Dia bagaimana? Iya, iya. SOP nya Betul. harus mm -hmm. paham juga, <laughs> Ada heeh, heeh, heeh, heeh, Sering banget kan orang ya. kalau ngomong agama dia pelintir ke bercanda Ya, ya. ya, ya betul. memang akhirnya jadi ini sebenarnya gimana ya. ya Ini bukan tontonan sih yes. Yes. Yes. Ini kan spiritual itu tuntunan bagaimana kita berlaku benar dalam hidup mm -hmm. Supaya tujuan kita dalam mm -hmm. agama itu bisa berhasil kita raih mm -hmm. nah. yeah. Karena kepahaman enggak punya hmm. bahwa agama itu kumpulan ajaran, <guluan> maka kita memperlakukan ini seperti uh, tontonan. Iya. Hmm. Hmm. dan lagi, kalau sama di sini, Maya kan selalu Mbak Inka mengingatkan kita modal kepahaman ya iya. aku siapa? Awal. Jadi mm -mm. yang belajar itu <laughs> <guluan> Iya, iya <guluan> kan? Kegenaran iya, itu untuk hati Makanya iya tadi Iya kan? Gitu kan? Iya kan? Hmm. Iya hmm. Iya jadi kerasa ya betapa bahaya kalau kita nggak ngerti ya. yang akan kita isi ke dalam kalbu jiwa-jiwa kita. -jiwa <tuk> Allah. Iya, ya, titik Bener sih waktu itu juga Mimi <tuk> pernah <tuk> di ya. sekolah <tuk> anak diminta ya. ini tuh kan mencari penceramah. Waduh, aku aja nggak dapat itu kan istilahnya ya. ya Mbak. Tapi bener hmm. sih tadi Mbak Inka bilang justru yang kita dapat adalah yang lucu-lucunya yeah. emang itu yeah. yang kebawa pulang, -pulang, yeah. pulang, pulang akhirnya yeah. dibahas baru-baru yeah. iya, iya, tadi itu lucu mm -hmm. banget ini mm -hmm. nih. besok lagi yeah. mm -hmm. sedangkan gak ada mm -hmm. gitu jadi. Ajaran gitu. ajarannya gak ada, gak, gak, gak dapat. Yeah. Yeah. itu aku udah yeah. buktiin sendiri ya aku Mbak. tuh pernah juga, mm -hmm. dulu juga gitu tolong dibantu carikan untuk anak-anak di sekolah anak-anak carikan penceramah untuk anak-anak saya nanya, aku nanya mau untuk apa ini ibu hmm. untuk anak-anak sebagai pelipur lara aja supaya hmm. ada kajian aja yeah. hmm. ataukah supaya anak tercerahkan hmm. atau supaya anak e, betah hmm. Hmm. gitu okay. terus mereka bilang tercerahkan ya kalau tercerahkan berarti bukan yang sendang gurau hmm. ya. kita harus menyajikan ya? dia tuntunan hmm. kalau misalnya mau yang santai-santai mm -hmm. uh, lebih cerama. jangan ceramah mm -hmm. kita undang mm -hmm. aja beneran entertainment ya. musik apa yeah, yeah, yeah. yeah. yang mereka senangi mm -hmm. mm -hmm. ya yeah. yeah. yeah. yeah, yang agama mm -hmm. bener benar harus tapi fokus berarti, mbak, kosa. bukan hanya ya bener ya kayak uh, itu kan kebutuhan aku ya mm -hmm. gitu nah tapi berarti saat aku mau datang ke suatu kajian mm -hmm. itu juga aku harus tahu ya mbak tujuan aku tuh ya, pastinya. Apa, iya pastinya. ya pasti mm -hmm. kalau kita masuk ke datang ke satu majelis kan kita mesti ya. tahu cari tahu dulu dia ya. ini majelis Memang mau apa, apa tujuannya mm -hmm. kalau tujuannya sama-sama ya. saya ya saya datang kalau nggak sama-sama tujuan sama saya misalnya ginilah uh, Tajian ini misalnya dia untuk uh, bagaimana cara membaca Al-Qur'an, mm -hmm. sementara kita tujuannya ingin bagaimana mengamalkan Al-Qur'an, kan kita nggak bakalan datang, iya, bukan, ya, bukan ya, itu ya, salah, iya. tapi, tapi tidak kan sesuai tujuannya, tujuan, tujuan, tujuan, ya, enggak, sesuai, kan. gitu, nah, tujuan saya bagiannya ini, kan. gitu, yeah. sama seperti... Saya suka pizza. Mm -hmm. Dia sukanya gado-gado. Mm -hmm. Kan boleh mm -hmm. dia pakai yeah. gado enggak salah, yang penting kan kenyang. Betul. Yeah. Ya, ya, ya, ya udah. Sama-sama mm -hmm. kenyang. Pilih mm -hmm. aja mm -hmm. gitu. Nah, kalau balik dia. lagi ke kasus yang tadi driver itu, Mbak, mm -hmm. dia tuh seperti Mer terjebak gimana sih dia, enggak? Mm -hmm. Dia enggak tahu, dia datang. Oh, iya. okay. oh, gitu. <laughs> ya. Nah, itu berarti dia masih bingung ya? Kalau dia ya. mau dibayangkan cerita, kalau di Arab Saudi sana, main kau udah aja. tinggalin. Ah, udah tinggalin, udah tinggalin. Ya, nah, udah tinggalin. Banyak ya? ya. Kalau aku jadi si driver itu, aku, hmm. Tinggalin. Hmm. Keluar hmm. aku ya, tinggalin. Keluar aja, tinggalin. Keluar aja karena memang enggak uh, ada gunanya buang-buang waktu. Lebih baik waktunya aku manfaatkan untuk yang lebih bermanfaat lagi. Hmm itulah kalau lalu, paham tujuan kalau, hmm. iya, memang hmm. jelas gitu Jadi terus kalau misalnya kita udah di akad nikah kan kita dalam undangan ya yeah, yeah. artinya dalam kondisi hikmah hmm. gitu Betul. lalu ada ada ada ada ustadz memberi khutbah yang ada senda hmm. penuh pornografi. dengan pornografi nah sadari aja, jangan ketawa gak usah ikut ketawa hmm. Biar kita tidak mengiyakan Bukan, supaya Ustadz itu menyadari Dia salah tempat, salah konteks Kita justru bisa aja Ustadz itu juga ya Diam aja, supaya dia sadar bahwa dia sedang ada di mana Dan sedang melakukan kegiatan apa Hmm, gitu ya ininya ya Tetap caranya baik Kita tetap diam di situ, tapi tidak tertawa Tidak ikut tertawa Iya ada ya ya kepahaman banget sih, iyalah, <laughs> iya banget. Yamun kan kayaknya tuh, hmm. Ih, kayak hmm. bukan sesuatu ya selama ini kelihatannya hmm. ya Mbak hmm. cuma datang hmm. ke acara ceramah hmm. agama hmm. atau hmm. itu ya, sih, mulai, ya udah sih itu kok lucunya ya gitu mm -hmm. tapi ya udah nggak kepikiran bahwa itu aku pun datang ke situ sudah harus dengan tujuan mm -hmm. juga mm -hmm. terus aduh ternyata emang dari akunya nih yeah. yang belajar yeah. ya yes. kita punya kepahamannya iya, punya kepahaman. si Coba Betul. aja Mimi, mm -hmm. uh, kita kan juga pelaku ya dulu ya kan yeah. kita senang yang lucu-lucu ya. Enggak mm -hmm. ada tuh kan perubahan. Mm -hmm. ya. Yang ada justru yang kita ingat yeah, senda iya, ya, iya, gitu. ya, ya. Mungkin ya. masih ingat aku obrolan itu. Ya. Ustadz ini ya, beskabun, ya. dia ngomong apa ya, ya. Mbak ya. Jadi akhirnya Ustadznya Ustadz ustadznya itu apa yang penting disampaikan terlewat oh, hati, oleh ya. kita. Ya. Betul. Tapi yang senda gurau, kita jadi jadi poin yang mungkin yeah, kita, kita underline, jadi, ah, iya, sama seperti dan iya, iya. Kayak iya. kita kan kalau misalnya pergi Jakarta Bogor, mm -hmm. naik mobil, kita dengerin musik, setiap mm -hmm. lagu kan 5 menit ya. Iya. Mm -hmm. Nah, kita misalnya Jakarta Bogor, kita ada 30 lagu hmm. Hmm. waktu kita sampai di sana Turun. kan kita bersenandung nih uh -uh. nah. tapi lagu terang terang terang, terang, terang, iya. betul mbak. nah jadi ya, betul, ba bayangkan ya, ya, ya. begitu panjang hmm. uh, kebenaran kemarahan ya, disampaikan. disampaikan berakhir dengan sendagurau hmm. yang diingat ya sendagurau, sendagurau. nah itulah Oh uh, iya, <laughs> kita harus paham tujuan kita dulu. Belajar agama, kita iya. harus memahami mm, agama iya, itu. Iya. Harus tahu agama mm. itu cara belajar tun -tun agamanya. Iya. gimana bukan tonton, mm. ini iya, berisi Maka, dengan ajaran-ajaran mm, yang baik. Ya? Makanya, iya. kita harus paham, kita belajar agama itu mau apa. Mau apa? Itu hmm. dia. Jadi, kalau kita nggak paham nggak e, tahu tujuan kita belajar agama Untuk apa mm -hmm. Maka umur kita akan dihabiskan Mempelajari segala macam ilmu agama Itu mm -hmm. Padahal yaitu. E, mm -hmm. Ilmu Allah itu di dalam Al-Quran Dikatakan tidak bertepi mm -hmm. Banyak banget mm -hmm. Bahkan kalau kita saat ini Hidup seribu tahun lagi nggak mm -hmm. nah, cukup susah, susah. <laughs> Ditambah lagi seribu tahun lagi Kita hidup nggak cukup Tambah lagi seribu tahun, enggak cukup. Makanya diperumpamakan seandainya ada e, tinta itu ada lautan. tujuh lautan, lautan. ditambah la, tujuh lautan, lautan. lagi, lautan. enggak cukup untuk menuliskan kebenaran-kebenaranku. Kebenaran, ya. Nah, berarti kita harus jadi hmm. e, orang yang smart. Bukan jadi pekerja keras hmm. di mana setiap ilmu kita harus, gulung, betul, yeah. semua harus ilmu kita tron yeah. gitu, mm -hmm. nggak mm -hmm. bisa karena waktu kita terbatas. Yeah. Yeah. Yeah. Kita harus menjadi orang yang smart, mm -hmm. yang memilah-milih mm -hmm. mana uh, ilmu yang harus kita raih. Nah, tentunya kalau nggak punya tujuan, kita bingung iya, mana iya, yang iya, kita iya, raih. Pasti. Karena yang kita rasakan, yang ini bilang begini benar. benar yang so. ini yang bilang begini benar, benar. benar. Semua juga benar, hmm. tapi mana yang, yang, yang paling sesuai, uh, sesuai dengan tuju tujuan, yang bisa kita. membawa saya hmm. kepada tujuan, tujuan saya. Disitulah kita akan uh, mudah memilah-milih uh, majelis, majelis mana, ma mana ma yang bisa membantu saya meraih tujuan saya. Iya. Work ya, smart ya. itu ya, itulah jadinya, jadi ya. pekerja hmm, yang smart bukan pekerja keras, nah, bukan nah. pekerja keras. Nah, nah, jadi beda -beda dia akan ya. otomatis mudah memilah-milih <laughs> uh, kajian, kajian apa mana. yang dia butuhkan. Ya. Apalagi Selama dengan yang waktu yang apa? begitu sempit ini Iya, Iya, hmm. hmm. hmm. hmm. betul-betul ya. ya, gitu hmm. Hmm. Harus gitu tahu ya, tujuan hmm, hmm. Tahu tujuan, harus tahu agama itu apa, apa? Belajarannya gimana Diturunkan. Hmm. Hmm. Tuh Jadi, apa? kalau seperti tadi Supir itu Dia nggak akan bete Dia nggak akan kesel Dia nggak akan jadi Sebel, mm -hmm. tapi yang ada dia cukup tinggalkan okay. aja Ini tidak sesuai dengan tujuan, tujuan saya, saya Belajar agama Sampai saya tidak ya? akan, <laughs> iya, saya tidak <laughs> akan mendapatkan apa yang saya butuhkan untuk meraih tujuan saya pindah, di sini. Saya benar. harus pindah. Iya, hmm. gitu. ya, pasti kan sebenarnya kan tiap orang pasti datang ke kajian itu kan pengen mendapatkan kemerahan iya. ya, mbak iya. Allah gitu, mungkin iya. agama ya. Toto nggak iya. sesuai. Iya. Ya, iya. Jadi <laughs> yang terpenting dari dengan, situ kita uh. tidak menghujat-hujat ya. ustadznya. Kita ya. menyadari bahwa iya. memang ustadznya ini beda tujuan sama kita. Apa? nggak apa-apa masalah tujuan masing-masingnya hmm. iya jadi masalah emang ada apa -apa. <laughs> Aduh, pas banget penutup <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya, ya ya betul betul okay. nggak lagi lah <tuk tuk> <tuk> ya dengan kajian model apapun <tuk> yang penting sesuai tujuan bantu dulu tujuannya kita datang ke majelis atau kajian agama itu <tuk> untuk apa kalau ternyata tidak sesuai, ya please, mm -hmm. keluar aja. Gitu mm -hmm. kan, perlu kejualan bisa work smart. Ya betul, work smart bukan work hard. Iya, yes, <laughs> yeah. yeah. Ternyata betul. beda betul. banget ya. Yeah, akhirnya jadi pandai memilih kajian, yeah, kajian yang tuntunan, bukan yeah, tontonan. Bukan tontonan. Hmm. Karena ternyata itu beda banget ya. Beda banget. Tuntunan, tuntunan dan, dan tontonan. Dan tontonan. <laughs> itu harus kita yang ya harus yang harus kita dulu hmm. karena kita kan masih mau belajar agama nah tapi kalau mea tontonan kakak indi tontonan yang bisa membawa soulmate ketuntunan belajar agama yang sesuai dengan pedoman hidup kita ya, Mbak ya, Inka, ya. yang punya tujuan, ya. tujuan hidupnya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala jadi Mia bisa ditonton di mana aja sih kata ini bisa dilihat. di youtube, di spotify dan spotify bisa didengerin sambil yes. kamu ngapain aja jogging, jalan uh. nyupir, masak, dalam macem <laughs> sambil, sambil ngajarin anak bikin PR pun juga bisa <laughs> <Jadi> kita fasilitasi <laughs> dan Mia juga ada di instagram, di facebook, dan di tiktok yes banyak-banyak uh -huh. kasih kita komen ya ditunggu komen, salam inputnya ya uh -huh. youtube channel kita atau Instagram atau akun Facebooknya ya Baiklah, kita pamit mundur diri dulu. Mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.